Ya. Suratnya ya, tuh. Kepala di bawah, apa mau, kemana? Pulang. mau ke Pulang, Ke depannya. Ini jantung. Surat, api, bu. surat, api. surat, dia, surat api. Kapan pulangnya? Tahun <tuh>. 24. cewek ya. Oh, gitu. oh. ada Enggak ada PPKM ya, ada ya? Nggak ada. Iya. Yang kedua apa ini Paha. Eh, ini paha, ini tulang lengannya, Pak. Oh, ini. Ini. Ya, ini, kan ini apa ini? Kepala. kepala. Kepala. Pakai baju Di mana, Mbak? Jelah, di kawasan ini, pakai di kawasan ini. Pakai kan ya? pakai kan ya? Pakai baju kena, pakai baju kena. Pakai 3, 4, jalan 35 ya namanya Gayatri Mumpuan Minum bagus banyak nih kayaknya nih ketubanya Pas-pasan nah, Berarti bagus ya 2450 ya Saya gak hitung dulu ketubanya Kalau kadang saya pakai Seharga 3 listrik ya nih Tak boleh kurang Seharga 35 gitu ya makanya ketuban itu makin tua usia hamil dia akan makin berkenan oh, karena fungsi ari-arinya berkurang juga jadi mau sendiri jangan nabung dulu lah ya. lepas 10 maksudnya masih bisa belas, 12-13 ya lilitan tapi pusat ada ketuban, satu itu hidung bibir oke, okay. ketuban aja ya, Ini Ini agak metes, ya kalau agak minum susu tiga kali ada aja? kali aja Berarti bagus ketubannya yang lepas ya lagi tidur dedeknya baru menulisnya tadi anak Papa, anak mama mama Dika nanti kepol kebahagiaan yang luar biasa ketika mendapatkan emas emas yang berkilau indah dan terang. lagi tidur guys lagi di rumah sakit di rumah sakit tiga hari di rumah sakit tiga hari tiga hari di rumah sakit nih lagi tidur biarin tidur dulu jangan diganggu tadi habis mandi mandi pagi udah cantik udah cantik Muka mm, cantik banget. Hidungnya mancung. Alisnya tebel. Alisnya Rambutnya lebat. Rambutnya lebat, bibirnya manis, tipis sama. Pak jiblak-jiblak kayak bapaknya. Ya. Heeh. Kayak papa Papahnya itu. kayak papa bapaknya hidungnya mancung banget. Di telinga samping ya coba ya naik mancing banget main main motor Mainan gosek, mainan gosek, ya, mainan awan apa ini bapak, halo Streaming ini sekolah nenek live streaming. itu <laughs> <laughs> masuk ke YouTube pintar. Halo guys. Ini ini. Hmm. Rp <tus> <id> <jewelry> guru <susuk> orang kecil-kecil golongan dan kau tidak kita Allahumma sholli hmm. Eh, oh, <tuk> <tuk> Sampai <tuk tangan> Mas kamu, Nggih. Lah napa iki? and I'll put the for the bunuh, turi, turi, an, Turun Bang, <tangan> <tuk tangan>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 Nah. Hey. Eh. eh. Kok <laughs> <Hey. laughs> Tunggu <laughs> <laughs> nih, bang bendu nah Pak Ini sebenarnya bahasa apa? Waktu mana? Nah. gopong <tuk> lain, <tuk tangan> <tuk tangan> Hinggaan Gimana ya? Kulis ini? kata kok Kira-kira Kira-kira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 tolu hei वाले को banyak करेंगे belum How <laughs> about